Assalamualaikum, nama aku Caca. Di sini aku tuh cukup orang yang susah banget untuk turun berat badan, bahkan susah banget buat BAB. Awalnya tuh ragu untuk nyobain berbagai macam pelangsing. Nah, disini akhirnya aku nemuin minuman detox. Ini, ini aku minum tiap malam dan ini benar-benar bikin BAB aku tuh lancar banget sama ibu ke semuanya ini diminum sebelum aku makan sarapan ini bener benar nahan nafsu makan bahkan untuk aku yang punya penyakit lain tuh gak bermasalah sama ini gak bikin lemas tetap bisa beraktivitas seperti biasanya nah, aku udah konsumsi ini selama seminggu tuh turun 3 kilo karena aku bakal coba minum terus ini sampai target nah buat kalian yang mau coba juga Sampai